Mama, ud, mama mana net? Hari kerja tunggu dulu, tunggu tunggu, cerita apa lebih baik kita, apa cerita ini apa yang domilang, domilang penjaga dengar di Facebook itu, baku-baku diskusi domilang di Facebook di apa di grup-grup itu. Plus kalau Mama Ipa lihat ada itu domilang. Tapi kandidat so, borong parau semua aku. yang lain ngoni pake nih kole-kole saja Jaga dagang tetra ada tuh dia mau ngeten mau Jaga bawa liat di Facebook begitu iya, toh? Iya. Hmm, kalau mama hiponya rajin ikuti itu apa begitu jadi dia kan dapat tahu. Hmm. Tapi kan belum pasti juga kalau Kalau memang cuma satu kandidat toh hmm nanti kita lihat kalau di bulan September kong memang cuma satu, dong mendaftar cuma satu berarti itu dong bilang cuma satu eh, apa satu calon satu pasang calon toh atau sering yang dong jaga bilang toh kota, kota, kota kosong toh kota kosong <laughs> ah, tuh bagaimana itu dia <laughs> ah, ini yang mama Iko mau suka tahu pak Mama Ud, oh. Mama Net kalau dengar-dengar begitu kalau memang sampai kota kosong kalau cuma satu calon nanti kalau sudah daftar di bulan September memang oh, ternyata cuma bisa satu calon yang ikut oh, berarti itu sama dong bilang calon-calon lain terhadap partai parahu, parahu. parahu, parahu oh, nah, jadi nantung. cuma satu kan toh artinya kalau seandainya begitu juga kira-kira bagaimana itu dia, mama udeng, mama net kalau macam cuma satu calon atau dong bilang cuma kotak kosong nanti ada kota kosong nah dong tahu bagaimana itu dia kota kosong kalau mau mau tahu tuh bagaimana kalau kota kosong iya bagaimana berarti, kalau toh bagaimana nanti iya. ah. kan ada yang pilih yang lain sedangkan kuntum pilih yang lain ah. nah kalau cuma kota kosong kuntum tara tara kanal hati kan jadi itu nah, itu bagaimana coba berarti tong apa golput ah jangan golput oh, mama goldford. ibu kasih saran oh. jangan golput ah, karena kota kosong juga itu calon berhak mau pilih kota kosong atau yang ada isi kalau hmm. kalau dp aturan itu aturan kpu tuh eh, kotak bukan kosong oh, kotak oh. itu nanti tetap ada masa, macam ini ini, kotak, iya, ini toh, kota satu kota ya. uh, kandidat itu kalau macam di kertas HVS, dong, dong bikin DP surat suara. Iya. Itu dua kolom, mau hmm. udah mama neto. Oh, hmm. Dua kolom. Kolom yang satu, yang tadi mama IPA bilang, ada calon IPIN Upun. Hmm. Dia pesa bala begini, itu kolom kosong DP nama, iya. Jadi kalau datang berpilih, ada tinggal dong ambil buka penonton, yeah, oh iya. toh, nah jadi yeah. mau oh, pilih yang mana saja kalau suka ipin, upun, coblos ipin, upun. Yeah. tapi kalau macam tadi bilang mau potang mau potang bilang, mau, ah itu jangan kasihan jangan yeah. golput, berarti tidak yeah. menggunakan hak. Yeah. tetap yeah. datang mbak pilih, yeah. tapi terserah. kalau yeah. bilang bukan pilihan ipin upun Nah, ini pengganti pilihan yang taraiko. Oh. iyo kolom kosong, kolom kosong itu sama dengan pengganti mama ud yang mama net pilihan yang tarajadi gitu nah, iya, iya, nah, iya. iya, iya. nah, jadi dia iya, sudah iya. dong bolon kalau... iya. ikhul tapi tombi lisa dia jadi kalau mengerti begitu berarti bagaimana itu dia kalau sampai terjadi macam sampai masuk situ kok tom... orang yang pilih maksudnya kalau so pasti so pasti iya. misalnya Eh, cuma satu calon. Iya, iya. situ maksudnya masuk di situ orang berharap-harap orang ini untuk pilihan atau orang itu pilihan sampai di situ orang itu terada calon lain hmm. Sampai itu tuh sudah. maksudnya pilihan kosong pilih, maksudnya pilihannya kemana kalau begitu kalau macam yang tadi cuma ipin upun hmm. tapi bukan iya yang gitu. pilihan, kolom yang pilihan, kosong kolom yang Mungkin. Yang ada Upin, gambar? Hmm. Yang kosong itu Upin, oh, Yang yang yang ada calon itu ipin Upin, tuh hmm. itu calon. ada Upin, calon, cuma Upin, Upin, Upin, berarti Upin, Upin, Upin, Upin, Ipin Upin, Upin, itu ada. Upin, Upin, Upin, Upin, Upin, Upin, calon Upin, Upin, Tetap kosong. Upin, Upin, Upin, Upin, Upin, Upin, Upin, sedangkan mm. kamu telah suka oh, iya. kosong yang jadi. mungkin kosong Ayah, yang iya. sudah suka <laughs> jadi coblos iya. iya. yang kosong coblos yang tidak ada nah, hmm. apa <laughs> ah, karena yeah. yang karena yang Bagi ini cerdas, tidak seharusnya orang. Oh begitu? Kalau macam kalau mama Ibu itu kasih ilustrasi kalau model ini, tentara jatuh cinta itu kan macam macam. Tentara kenal hati itu. Tuh? Betul itu. Kalau mama Ibu pikiran bagi ilustrasi itu, artinya kalau tentara senang, tentara suka, tentara cinta, terpisah. Tidak cukup. apa? Tidak paksa kan itu. Toh, tidak bisa Terebisa paksa. Begitu. Paksa. Hmm. Jadi kembali ke tompi hati Nurani. Iya. Toh, Mama Udin, Mama Net. Hahaha. <laughs> Aduh. <laughs> Terpaksa. Terpaksa. Pokoknya kota kosong ini Terpaksa. Kosong yang bagai. Daripada yang ini kurang berkenan iya. terpaksa kosong. kosong. Ipin yang kurang berkenal, kosong. bagi saja kosong. Iya, <laughs> <laughs> <laughs> tapi jangan golput. Ada mari itu Mama Ipa tanya pada orang, ibu-ibu yang ada lagi bapak. Dua bilang, Tonton terus datang, Mbak Sudah kalau Tonton ke calon, tak ada ah mm -hmm. itu ya. itu sama dengan golpu, mm -hmm. sama dengan mm -hmm. eh, mama mm -hmm. Ned dan mama bilang karena mm -hmm. bisa karena itu Tom Pehar to Tom Pehar dia kota kosong sudah anggap saya itu kita mencalon kota kosong dia kita pilih kota kosong jadi kalau memang mau pak Ibinu silakan jadi kalau itu tadi mama Ipa bilang yang model ini nih abs kalau, hah, dong ha, bagi dua ini, iya, mm. dong bingkai dua sabala, kosong, kosong sabala ipinun. Kalau suka pilih ipinun pun, pun mencoblos ke bapak ipinun pun. Iya. Kok mm. kalau mau kota kosong karena merasa eh kolong kosong karena rasa kok kita pecalon terada jadi kita pilih saja ini kota kosong. kosong. Mencoblos ke sana kota. kota. Kota -kota eh, bukan kotak, tapi biasa kotak -kota kota -kota kosong. Kolom, lebih kolom kosong. Terus, kalau so pilih ke sana, Lipa kasih masuk. Sama biasa, sudah tahu di TPS. Lipa kasih masuk. masuk. Kotak cuma satu paling, karena cuma satu calon toh, Jadi so lipa begini, saya so mewakili dua-dua. Balik keluar dari bilik. Isi di kotak satu saja, begitu toh? Sama-sama, oh iya. itu satu yeah. kali. Begini, toh, kalau hmm. sebegitu, um. kong, kemudian dong um. hitung, dodong pukat, toh, misalnya begini: apa lihat, toh, di mana yang dicoblos? kalau ah, macam ini, dia serta so coblos di kosong, yani. pasti dong berkarya kosong. Hmm. Nah. Yang tukang tulis-tulis, Tuli. dia garis di kosong, pe kolom, toh, begitu lagi satu ambe kong buka dia ipin upun pun ah, berarti garis lagi di ipin upun teh ah, kolom sehingga itu hitung hitung dua dua jadi dp apa dp hasil hitungan itu misalnya ipin upun dapat dari seribu pemilih atau seribu surat suara yang sah ya. terus nah, ipin nah, setelah hitung kong ya. ipin upun calon ipin upun dapat lima ratus, lima ratus satu saja hmm. berarti ipin upun cow ya. so, menang ya. tapi sebaliknya lagi kalau hitung ke bawah kong kolom kosong ya. dapat lima ratus satu berarti kolom, kolom, kolom kosong ya, yang menang ya. toh Artinya, bagaimana itu dia? Memaniat dengan... Sebenarnya, eh, kolom kosong ini siapa. itu artinya apa kalau kolom kosong menang? Iya. Kolom kosong ini terlalu ada di kolom kosong terlalu ada. karena calon cuma tunggal. Iya. Nah, itu artinya ulang DP pemilihan. Oh, oh. Iya, pemilihan mesti ulang. Nah, kalau ulang, kemudian itu harus ada calon terus bisa lagi kosong kosong iya Berarti so, mesti ada lawan Berarti paling iya. tidak dua satu satu, satu iya. Ipin so, mesti ada lawan karena bisa dia kosong bisa lagi iya. saudara bisa itu aturan toh gitu. iya. hmm. jadi tergantung kalau macam mana masyarakat yang lain dengan nama Ut pilihan yang mana silakan pilih iya. toh soal yur, siapa menang Ipin upun atau kotak kosong menang kemudian ya nanti dia saja toh dia belhasi seperti itu belum Sebelum sebelum ini mau mau tuh mengerti bagaimana kok ini kotak kosong. Kota kosong ini dia atau kolom kosong, Kolom kosong kolom kosong. Tapi mengerti itu tidak ada suara tidak ada suara tidak ada suara. Tapi pengertian tidak ada yang memilih oh. atau tidak ada orang yang maju untuk mencalonkan diri iya. oh. Oh, biar satu nih satu pasang maksudnya oh terada tetap ada satu yang namanya dong bilang kotak kosong itu dia lawan tera orang terada oh, cuma satu lawan terada lawan tetapi uh. pemilihan tetap berlangsung oh. Nah, jadi dia lawan yang kosong tadi ini se oh, sebenarnya DP bukan kotak tapi kolom, kolom, mm -hmm. kolom, kolom, kolom, kolom. lawan kolom kosong, kosong. cuma tuan biasa tuh bilang-bilang kotak kotak kotak kotak padahal bukan sebenarnya kotak kosong kolom yang kosong, kosong. Jadi begini tuh contoh setelah solita DP kotak memang cuma satu di luar tahu sudah kabar tuh sampai dia pono kecuali dia sok pono sekali, dari itu dong ambil kotak satu lagi isi, isi lagi isi. yang lain toh surat suara iya. setabuhka kalau dia kasihan ya, to, ya, to, ya, di situ, kasih kalau masyarakat don tara tahu dong dua ribu sembilan taruh ini. aduh kasih yang toh rugi barang iya, iya, iya, hak suara, iya. hak suara iya. tara dimanfaatkan toh begitu, to. iya. mudah mudahan iya. jangan ada kotak ini. Iya. kolom kosong bagi situ Mengerti, iya, tapi kalau sampai juga terpaksa harus ada, ya. kamu harus mengerti, mengerti yang ini. Kamu harus tahu, ya. toh ya. supaya ya. jangan salah-salah.